Rumus untuk GLBB ya. GLBB tuh Sebenarnya mirip eh, Dari yang soal Dikiran Patia tadi nah, Intinya rumusnya ini PT kuadrat, P0 kuadrat tambah 2 AS ya. Nah, cuman Untuk tahu Apa, asal-usul rumus ini Nah, itulah Ado yang namanya operasi kalkulus sama turunan itu, ya. Nah, kita tuh dasarnya ini nih, VT dengan V0 ini sebenarnya kaget. Ado kan kalau dari rumus percepatan, ya. percepatan itu rumusnya, kemarin kan sudah kakak jelasi ya, Delta V per Delta T kan. Nah, kakek, kalau delta V itu VT min V0 per time itu ya. itulah kakek kalau kita bongkar rumus ya, akalitis sama dengan VT min V0, VT sama dengan V0 ditambah AT pernah ada ya rumus ini kan? Nah, terus kayaknya ada rumus, kalau dari Vt ditambah, misalnya rumus kotak itu kita kuadrat ya, Vt kuadrat, itu kan sama dengan V0 tambah At kuadrat ya. Nah, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah At-nya di kuadrat ya, ditambah dua kali V0 dikali A dikali T nah itu ya jadi kakek PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali P0 dikali T dikali A ditambah AT kuadrat nah terus P0 ini dikali T itu ada rumus segitiga kan GLB ILB cuman rumusnya s sama dengan v kali t. Jadi kalau v 0 kali t itulah dia bisa ke s itu. Nah. Ya yeah. ini jadi penurunan rumusnya. Yeah. Ada minggu nggak ini? Jadi disubstitusi sebenarnya v 0 kali t diubah jadi s. Ya. Yeah. Nah ini. Jadi penulisan rumusnya banyak emang GLBB, Ini yeah. GLBB bisa rumus yang ini, bisa rumus yang kedua v0 tambah t ada juga kaget. Kalau kita integral ke si vt itu, nah integral dari v0 tambah t. Ini kakek jadinya kakek s sama dengan p0t ditambah setengah ati kuadrat. Nah, ini rumus ketiga. Nah yang cek cacing ini dibacanya apa? Integral ya. Nah itu eh ya. Integral nih kakek di lebih banyak ya. nah Jadi itulah kalian ini dikasih latihan soal appnya kalian tuh yang di halaman 7 itu itu namanya derivatif ini nah derivatif halaman 100 ini nah, kamu kaki harus latihan yang integral ini nah kakak kenal juga ya yeah. integral yang halaman 4 ini ya yeah. Kalkulus agak masuk ke materi mana, Kak? Fisika nih. Jadi kalkulus hmm. sebenarnya ini nih kalau di matematika kalkulus ini dipelajari di kelas 2. Kakak kasih ini contoh turunan nih. Turunan itu tadi lawan dari apa? Integral. Integral. Nah, ini kalau turunan tuh jadi kita turun ke pangkatnya. Pangkat awalnya 2. 2 menjadi koefisien, 2 kurang satu jadinya, x-nya pangkat, dua kali 2, 4. Jadi turunan dari persamaan ini, itu hasilnya 4x. Kalau dia Vx, x-nya ek, pangkat satu Jadi kaget, 1 dikali V, x-nya pangkat satu kurang satu 0. Nah, jadi 1 kali V, V ya. Yeah. Nah, begitu juga dengan ini. Pangkat awalnya, minus 2, minus 2 kali 2, pangkat min 2 dikurang 1. Min 2 kali 2, minus 4, X pangkat minus 3. Nah, ini di Y ini kan sama dengan V dikali X pangkat min satu kan jadi min satu dikali dengan V minus V. X nya pangkat min satu kurang satu jadinya min V dikali X pangkat minus. Duh, ah. jadi angka pertamanya ini cek lagi. Ini ada pangkatnya, ya? Apa, cek mana kak? Angka pertama. Yang si koefisien maksudnya kan? Iya. Yuk. Yeah. Nah, 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 ini angka pertamanya koefisiennya maksudnya 3 kan? Pangkat awalnya? 3. Ini jadi kaget turunannya. Pangkat awal, 3. Jadi koefisien, pengali koefisien. Nah tigonya dikurang satu, jadi tiga kali tiga sembilan, ek pangkat du dua ya yeah. nah itu ya yeah. hmm. kalau yang nomor empat ini cuman ini d per d x pangkat awal tiga, tiga dikali sama V, tiga V tiga, tiga, tiga kurang tiga. satu jadinya du dua nah Nomor 6, pangkat awal minus 4. Minus 4 dikali dengan minus 3, jadinya plus 12, kan? Hmm. X-nya berarti pangkat minus 4 kurang 1. Minus li. Nah, ini nomor 8. Ini kan Alfa dikali X pangkat minus 3, ya. Eh? Jadi, kaget turunan awalnya. Alpha ini sebagai koefisien, anggaplah bilangan sebenarnya. Alfa, nah pangkat awal minus 3. Minus tiga dikali alfa jadinya minus 3 alfa. ya tak? Iya. Oh, yes. Jadi eknya pangkat minus 3 kurang satu minus 4. Nah, coba yang ini. Berapa nih? tebak Baru, tiga perempat 4 alfa, nya pangkat minus 5. Pangkat awal minus 5. Minus 5 dikali 3 perempat 4 alfa jadinya minus 15 per 4 alfa. X-nya awal yang minus 5 dikurang 1, jadi minus 6. Boleh kalau tidak diubah lagi, jadi minus 15 alfa per 4 X pangkat 6. ya. Yeah. Nah, kalau nomor 12, cuman nih? Pangkat awal, 3. 4. 4 dikali dengan 3 jadinya? 4 kali 3, 2? 12. 12. 4-nya kurang satu pangkatnya. 4-kurang 1, t ko Nah, ik, pangkat tiga diturun ke pangkat awal 3. 3 turun, jadi koefisien. Kali dengan 1, kan? Mm -hmm. ik, nyo, berarti tiga kurang satu pangkatnya sekarang jadi turun. Eh? 2. salah mm. 2. Wow. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini belum. D, Y per D, Ini kan sama dengan Y -nya ini nomor 9 nih 100 dikali X pangkat minus 5. Jadi, minus 5 dikali dengan 100, minus 5. 100 ya. Xnya turun. 1. Minus 5 dikurang 1, jadinya minus 6. Okay. tanpambah 12 soal ini ada yang nah tanyanda kan ini kalau di sekolah hmm. kalian pelajar itu kan nah, penerapan gerak lurus dalam kehidupan ini teorinya GBB sekarang kalau ngapal teori Baca 10 kali apal, cuman kalau latihan soal dibaca 10 kali, tidak dicoba tidak bakal paham, ya. Nah, kecepatan saat, turunan-turunan, diferensial, ya. Diferensial itu sama dengan turunan. Nah, cek ini, ini kan latihannya cuman 2 soal, B, nih, dikasih guru kamu. Sama, kan? 5T kuadrat, pangkat awal 2, 2 kali 5, 10. Hmm. lo T-nya awalnya pangkat 2 turun satu dua kurang satu, tik pangkat satu delapan T, pangkat satu satu kurang satu nol kan? Berarti mm. hilang hai, hai, hai, hasilnya 1 hai, 8, 8. Jadi turunan 5T hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ininya dua 2T pangkat 4 4 nya menjadi pengali 2 4 kali dua adalah 8 hmm. Jadi T nya kaki. Turun kan, dari 4 jadi tiga Minimu T pangkat tiga Turunannya, pangkat awal tiga Kali 5, jadi minus 5 hmm. jadi Turun 2 2T Langsung jadi dua ya Ya, kita harus latihan soal sebanyak-banyaknya nih, ya. biar paham rumus-rumus Turunannya itu. Tapi kakak eh, kasih soal matematika tadi ngerti kan tujuannya apa? Kalian harus kali ini mas kakak, kamu yang soal susah salah eh? ya? Ah coba kita selesai ke ini coba mana nih Pak yang ini nomor sebelas turunannya Hah? berapa nih x dua. dua betul yeah. dua x ya tak? nah kalau 2 x mm -hmm. turunannya dua b ya satu kali dua, yeah. dua nah kalau yang ini nih nomor 13. banyak nih ini 4. 4 X. 4 X-nya pangkat. 4. 4 X. 3. Pangkat 3. 3 X pangkat 2. Abis itu? X. 2 X plus 1. 2 X pangkat. Iya. X-nya jadi 1. Iya, kalau angko konstanta jadi 0. Tidak eh. usah lagi gini hmm. kan. X pangkat 0. kali 1 0. Eh. Nah kalau X-nya hmm. 14 gimana? Di dy per 4 kali 3 12 X tiga, pangkat 3 Dikurang? tiga kali 2? 6 X pangkat 2 dua kali lima Minus 10, 10 ya Minus 10 X Nah V X ini jadi mbak V nya we. V kuadrat nol hmm. Oleh X nya pangkat 0 nah. yeah. Kalau yang ini 15 Jangan bingung dengan V nya we. V itu anggap angko x pangkat 7 jadi 7 via ya, 6 yeah. 5 kali dua min 10, 10 oops, pangkat nah minus 2 dikali minus 5 hati-hati ya. jangan plus, 5, ya. yeah. jadinya plus Pol xnya 2 dikurang satu jadinya pangkat, pangkat min minus 3 ya. Nah kalau 16 12 x Yel. 12 hmm. 12 x pangkat? Pangkat 11 Mantap, terus? Eh, min 10 x pangkat min 3 Mantap, yuk. Terus? Hmm, ini, plus 10 x pangkat min 11. Ah, ngerti bangkat lah. Bangkat yakin lah kak seratus ya fisika ya hmm. itu kan integral kan eh, turunan turunan dulu gitu ada yang mau nggak hmm. Siapa ini anggap saja khas lah ya siapa hmm. yang jawin Daffi hmm. Alia Fahri emano Eh, nah, terbayang ya katet keluhannya kita hmm. Nah, kalau tadi turunan, eh, kaget kalau cak pembuktian rumus tadi, ya, eh. bukan cuma make turunan yang agak tunjuk ke di sini. Nah, ini integral ini, ya. Eh. Jadi, sebenarnya kaget kalian tuh tujuannya ngapoh, eh. ya, kaget kalau nak, turunannya dipakai untuk nyari. Kecepatan, kecepatan itu turunan dari persamaan jarak atau keindahan. Kakek kalau nah, nyari percepatan, itu turunan dari dv per dt. Nah, ini ini kalau untuk turunan ya. Eh. Cuman kalau kakek kalian tahu persamaan v, nah, kita nak nyari s no? Nah, itu kita menambahnya make integral. Integral dari v. DT terhadap variabel waktu, kalau nak nyari V, berarti rumusnya integral dari percepa Nah, empat rumus ini sebenarnya ya, nah, ini jadi kalau yang ini tadi turunan, kalau. Yang dikenal itu inte integral. integral. Baliknya udah tuh ya. Yeah. Mm. Nah, itu jadi harus kita pelajari kalau tidak pajak cuman bisa, apa? Cuman belajar tentang turunan, wa nah, integral tidak paca, nah sudah, kelebu. Yeah. Nah, ini sebenarnya rumus integral tuh ada 14 sikok ini, cuman untuk saat ini di fisika kita cukup 1 dan 2 ini jadilah, ya nah ini ini wajib ini wajib untuk kelas 1 ya, kaget nomor 3 sampai 14 nya kelas 3 kelas 2 semester 2, ya nah, baik kecilnya nih Oke, edit dulu. Nah, tangan-tangan ini tidak usah kaget, ya. Nah, itu. Integral, ya. kalau integral tuh kita balik ke pangkatnya. Cak, misalnya kakak contoh kasih 2x kuadratnya. 2x kuadrat ini kan hasil turunannya 4x kan? Kalau kalian integral ke 4x, jadi 4x-nya kan awalnya pangkat 1. 1 tambah 1. Pangkat yang baru nih 2 kan? Jadi penyebut juga. 4 bagi 2 berapa? 2? Du? 2. Dua. Nah. Dua. Jadi 2x dua kuadrat. Betul lak dengan soal awalnya? Iya. Contoh lagi ya. Eh. tambah yang nomor 2. Hasil turunannya 9x e kuadrat kan? Ya. Integral dari 9x e kuadrat berarti tadi sembilannya salin eknya berarti pangkatnya naik dari pangkat 2 tambah satu jadi tiga dikasih ke penyebut juga pangkat yang barunya 9 bagi tiga, tiga pangkat tiga kamu ada, ada soal tadi? Iya. Yeah. ya yeah. dapat dapat penyebutnya itu dari mana kak itu rumus nah inilah yang enggak kasih tadi rumusnya pangkat awal r ini berubah kan jadi r tambah yeah. satu tapi berubah di, menjadi penyebut juga r tambah satu nah rumus kedua ini itu ya ketetapan penyebutnya itu standard integral forms ya, bentuk umum integral nah Okay. Kita ambil contoh lagi yang ini Nomor 1 X pangkat minus 2 pangkat 5 ini, ini sebenarnya kalau nak kalian aljabar ke Panjang ya Nomor 1 itu jadi langsung baik X min 2 itu awalnya pangkat 5 tambah 1 kan Per penyebutnya jadi 5 tambah 1 juga Jadinya X pangkat minus 2 pangkat X min 2 pangkat 6 per 6 tambah konstanta ya. Nah kalau nomor 2? Ini sama dengan? 3 X. Akar 3 X dikali akar X kan? Jadi kaget akar 3 dikali X-nya awalnya pangkat setengah. Setengah tambah 1 jadinya? Tiga per dua. Jadi kayak dikali ya. Eh. Dua per tiga dikali akar tiga. X pangkat tiga per dua. Tambah. Konstanta. Nah kalau tidak percaya eh Kita turun ke. Sama cak tadi ya. Eh. Nah. Sebenarnya kita bukti ke bela, ini. Kita bukti Nomor 11 sampai 13 ini. Ya. Yang panjang-panjang. Ya. Nah, untuk integralnya. Ya. Nah, ini kan... Ini enggak crop-nya. Enggak, sudah dapat tadi. ya ya. Enggak baca di crop ini pula nih. Nah, enggak bla ini. Nah, ini kan nomor 11 ya. Nah, Kakak kita ambil ininya we Nah, 11 sampai 12 itu Nah, ada jawaban Nong Saudara kata kan. Nah, kaget bet betul lah kita ngeintegral ke tu, dapat lagi soalnya. Nah. Maksud Kak tu? Eh? Nah ini, 11 hasil integralnya berapa tuh? Coba baca berarti ya. Hasil integralnya ini kan? 2X tambah 2. Nah ini kita integral ke? Hasil turunan 2X tambah 2 nih kan? Jadi 2Xnya awalnya pangkat 1. 1 tambah 1. Berapa hasilnya? 2. Jadi penyebut juga. 2 ini batik dikali satu 1 itu x pangkat 0 jadi 0 tambah satu hasilnya sah tuh. lagi 2 x nya 1 tambah 1, 2 x kuadrat 0 tambah 1 hasilnya 1, 2 x betul tak? sama soal dah, x kuadrat tambah 2 x nah balik lagi kan Nah, kalau nomor 12, coba kita integral ke. Integral 12 x pangkat 3 tambah 3 x kuadrat. Jadi, 12 x-nya, 3 tambah 1 naik jadi 4 kan? Terus, penyebutnya berapa? 4? Penyebutnya 4. 3 x kuadrat. Pangkatnya dari dua naik jadi 2 tambah satu tiga. Penyebutnya jadi pangkat yang baru tiga. 12 belas bagi empat tiga. Tiga x pangkat empat tiga bagi tiga satu. satu x pangkat tiga. balik soal persis kan? hmm. Ah, coba nomor 13. belas. Kita tes. Berarti hasilnya berapa ini tadi? 4X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Yeah. Nah, kita integral ke itu? 4X hmm. 2, tambah 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau 1 sama dengan X pangkat 0 kan? Hmm. Nah, 4X pangkat 3 berarti Pangkat tiga naik jadi? Empat. empat. Penyebutnya, jadi koefisien eh, pangkat yang baru, empat juga. Tiga X kuadrat? Tiga X. X pangkat tiga. Mantap. Terus per? Tiga. Nah, terus? Dua X pangkat satu. Satu tambah satu? Dua. Penyebutnya? Dua. Nah, kalau X pangkat 0 langsung meh ya, X pangkat 1 yuk hmm. X tuh nah ya. 4 lagi 4 hmm. Satu jadi 1X pangkat x 4 3 bagi 3 hmm. 1 1X pangkat 3 2 bagi 2 1 juga kan 1X 4 dan x 6 bah Cek kan dengan soal 4 3 hmm empat tiga dua itulah kurang lebih tiga soal integral ada yang bingung tidak ini sebelum selesai satu menit terakhir nanya nah, kelah. mana yang bingung eh kalau rumus-rumus GJB itu kalau la paham integral kalkulus gampang lah ini ngapal baik ya ini naik kecepatan awal kan P0 ini G nya ya kalau rumus-rumus yang ini lebih gampang ya PT kuadrat P0 kuadrat itu min 2gh ya ya substitusi back yang Sarah itu integral tadi yang integral paham ya tadi ya, ya kak. ada yang minggu nggak nah, mudah mudah-mudahan bermanfaat lah ya kaget ya kalau ada PR kabar ya? itulah nama nahan nah kalau GJB mudah ya